setrika, kemudian kompor gas, dan juga perlengkapan burung uh, support dari toko burung pipa Bang Deni, Deni Ceo Sanggau uh, Berapa kelas yang di Ada 27 kelas yang kita perlompakan Dari apa-apa? Dari kelas murai batu, ada kacer, ada tuca hijau Kemudian ada kapas tembak, konin serindir, lobet, dan lobet taut untuk masa pandemi ini kira-kira udah berapa kali BNR mengadakan di mana di hulu, di, ya. di hulu ini. Kalau di hulu baru ini. Baru kali ini. Baru kali, ini. Baru kali ini, maka kita coba karena kemarin terkendala pandemi dua lebih tahun lebih kedua eh, tahun lebih kita tidak mengadakan. Iya. Oke okay, dengan manajer dengan bapak siapa? Dengan Oke okay, siap. siap. Untuk Kamu, kalau untuk bantu kalau ada burung antar kami beri peringatan satu. untuk beri peringatan juga tidak ada kesempatan untuk nominasi kecuali kecuali memang tidak ada burung lagi yang di nominasi lagi yang, yang bagus walaupun buangan itu uang itu wah. Jadi gimana Pak? langsung tadi Pak yang kami ada kesempatan Jadi gini Mas, kalau memang ada burung lain yang di Tapi ada toleransi lah Jadi di BNR tidak hanya mengaji Ya. Nah, ini tentang keadaan tetap ada toleransi ini ini penjelasan tentang berita ini. Satu bendera pria itu masih layak tiga besar. dua bendera pria tani itu <coughs> hanya bisa dua ke bawah. Tapi oh. di situ hmm. dia. Tiga itu hanya bisa nominasi hmm. Empat buat. Oh. Kecuali kecuali enggak ada kalau udah di atas empat itu tidak ada pak kalau tiga kalau tiga ya kalau tiga ini ada pengecualian rumah memang tidak ada lagi burung yang banyak itu hanya nominasi kalau empat itu sudah habis kalau misalnya yang lihat Nah, itu dilepas kopi. Laku di itu, nah, itu kita manusia, ya. Tidak bisa kita tidak bisa oh penonton lihat cerita itu itu penonton tidak ada hak untuk menilai oke ya penonton diam saja ya oke kalau gitu nggak salah kita mengucapkan terima semua mungkin eh uh, hmm. nempel bunyi buang <tuk <tuk <tuk itu Kalau kasar-kasar kasar-kasar. tetap sama sama, sama, sama. sama lepak dengan nempel. Dengan nempel Lepak dengan nempel. Lepak, satu. NERPA balik ngeban lah ya ngeban itu masih satu tapi apabila NERPA nempel sambil bunyi itu dua HADIS yeah. ja. HADIS ya bro kalau NERPA NEMPE eh. NERPA tapi bunyi dua mm. nah, itu NERPA TIS itu kalau masalah kondolan kondolan siratu itu gimana? itu hanya untuk mendukung dinilai hmm. penilaian hmm. makanya disitulah apabila ada tiga kali kesalahan tapi beliau istimewa masih di, di karena menutupi keistimewaan dia ada ya. ada lah ya <tuh> kalau kita karena dituntut dituntutnya kita bukan untuk mencari kesalahan guru ini kok kriteria perbandingan <tuh> bagusnya <tuh> mana <BBM, tuh> Untuk banding tetap di kerja kami tetap mengikuti satu pusat meskipun kami di Pakem kita tetap mengikuti Pakem pusat ya. Pak. Jadi PNR regional Kalimantan Barat ini tetap mengikuti Pakem pusat. Jadi uh, untuk seperti biasa Labet juga kita memakai bendera putih kuning biru itu untuk PAUD untuk Kem bendera dewasa, laput dewasa, kita tetap pakai putih, kuning, biru, dan merah. Untuk sebagai nilai poinnya, untuk putih 10 itu sebagai tanda hadir, Pak. Untuk kuning 25, untuk biru 100, itu di kelas paud. Untuk bendera putih di kelas dewasa 10 tetap, untuk bendera kuning 25, untuk bendera biru 200, untuk bendera merah 500 Untuk kelas lain, uh, kelas murai? Untuk kelas murai seperti biasa tetap mengikuti uh, pakem pusat juga Untuk ada burung yang nerpa atau burung yang melakukan kesalahan Tetap kita kasih bendera peringatan Pak Untuk yang diutamakan itu di kelas murai ataupun gacor itu di tonjolan tembakan atau roll? nggak seperti biasa uh, untuk pakem BNR air kita mengutamakan irama lagu, irama lagu, durasi serta volume dan selanjutnya gaya. Oke. Okay. Melukupedok. <sumur> kok i orang Informasi video Oke. Okay. Nah, dari ini bawa, bawa apa nih? Bawa murai pak. Bawa murai? Ya dapat? juara? Ya konser satu pak. Dari tim mana? Dari BC atau SF? Sanggau BC pak. Sanggau BC, ada berapa bawa keconnya? Ada banyak sih, pak, ada kawan-kawan. Cuma bawa murai dengan cuci hijau. Murai dengan cuci hijau? Ya. Uh, ini murai dapat? Konser satu. Konser satu. Uh, murai kelas apa? kelas kelas king kelas king, kelas king. Ya. nama murai betul brilian iya oh, udah, udah sering naik pudim Sudah sering Pak pudim berapa berapa, berapa dah koleksi banyak, udah banyak iya okay. eh bong hujan pun pun dah dah hujan iya Ha, ha, ha, ha. Riko, Riko, kasih ke Juara kok. Oh, di baju tuh. Satu, satu uh, tiga, ke Badan Penelitian. Kata maksudnya. <tuk>